kita bang kah pagiannya nih oke, aktivity kami ini hari, tangkap timelapse sama Nina geng-geng geng-geng dulu pergi sungai, tidak nampak ikan, kita pergi kolam. So sekarang mau pergi pacak So ada sudah kawan kita lah sana dia memacak sudah nih. standby sudah. Tunggu sunset lah. Nyari-nyari sunset pun cantik. So, sekarang lombok awal kami datang lima setengah, jadi mau tunggu sampai enam sepuluh menit baru start nyambar. Kau, matahari masih tinggi lagi. Ya mau tunggu dia turun sikit lah. Berapa biji itu? Karena pajak kamera sana? Eh, lebih dua puluh. Dua puluh? Hmm. Satu orang ada tiga empat biji. Opa <laughs> orang itu. Oke. Okay, um... Karena sponsor beli minuman, terus ada sponsor duit lah, so pergi Speedmart, pergi beli minuman. Okay. Jadi ada kah? Kau jualah kan? Nah, tengok Ini. Ada juga Pendapatan, ada color Hahaha <laughs> <laughs> <Sampai the screen. laughs> Siapa <laughs>